Halo sobat akademisi jumpa lagi bersama saya Petrus Landek Pada video kali ini saya akan sharing bersama dengan teman-teman sekalian Para penonton dan untuk teman-teman yang baru bergabung pada video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis teman-teman Oke kita lanjut pada video kali ini, saya akan review salah satu buku yang sangat menarik buat teman-teman Judul bukunya seperti apa? Ini dia Judulnya Second change For Your Money, Your Life, and Our World. Dalam bahasa Indonesia, kesempatan kedua untuk uang anda, hidup anda, dan dunia kita Nah, bukus ini Robert Kiyosaki sedikit saya memberi gambaran buat teman-teman agar saya belum membaca buku ini teman-teman sudah uh, memahami uh, gambaran umumnya uh, berdasarkan apa yang saya baca dan mungkin saya teman-teman juga akan uh, menemukan hal yang berbeda ketika teman-teman uh, membaca buku ini uh, sedikit saya mereview buku ini bahwa hanya sedikit yang akan membantah bahwa fakta itu di banyak bidang Kita adalah dunia dalam krisis Artinya apa teman-teman? Dan ada dua sisi dari setiap krisis Baik itu krisis kepemimpinan dan juga adalah krisis ekonomi Serta krisis pendidikan atau krisis moral Nah, dua sisi krisis adalah bahaya dan peluang. Uh, buku baru Robert Kiyosaki, teman-teman, tentang Second Chance for Your Money and Your Life. Uh, buku tersebut ingin mengajak kita, uh, Robert Kiyosaki mengajak kita untuk menggunakan A pelajaran dari masa lalu dan penilaian brutal di masa kini untuk apa teman-teman untuk apa kita membaca buku ini, untuk apa supaya mempersiapkan kita sebagai pembaca untuk melihat dan merebut masa depan jika pembaca dan melatih pikiran mereka nah pembaca dalam artian ini adalah Uh, untuk melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata, di dunia yang semakin tidak terlihat dan bergerak dengan kecepatan tinggi, mereka dapat memiliki kesempatan kedua untuk menciptakan kehidupan yang selalu mereka inginkan. Nah, mereka di sini dalam buku itu adalah. Kita sebagai pembaca, teman-teman. Nah, eh, sedikit saya menggambarkan lagi. Saya melanjutkan bahwa di masa-masa global kita yang kita hadapi tidak dapat diselesaikan oleh cuman pikiran kita atau dengan orang yang sama menciptakannya dan dunia saat ini, tetapi kita ini sebagai pembaca buku ini. Menuntut akan kemampuan kita Untuk apa teman-teman Untuk kita melihat Masa depan dan mempersiapkan Apa yang ada di depan kita uh, Ini merupakan inti syari Dari buku tersebut Nah Sekaligus teman-teman Ketika membaca buku ini Kita dipersiapkan Jadi seolah-olah Robert Kiyosaki ini Ketika kita membaca buku ini Mempersiapkan sebuah peluang sekaligus itu adalah sebuah tantangan teman-teman uh, kita suka atau tidak dengan situasi saat ini kita semua terlibat dalam peristiwa evolusi terbesar dalam sejarah manusia di era industri telah berakhir dan era informasi ini teman-teman Sangat meningkat. Nah, siapa yang menjadi agen perubahan dalam hal ini adalah teman-teman sebagai pembaca buku ini. Nah, dalam buku itu, kita sebagai agen perubahan yang terlihat telah menjadi tidak terlihat dan lebih sulit untuk dilihat, dan masa depan adalah mereka yang dapat melatih pikirannya menggunakan masa lalu untuk melihat uh, masa depan dan mengambil langkah untuk menciptakan sebuah perubahan positif yang ingin mereka lihat dalam hidup mereka kita sebagai pembaca teman-teman nah uh, terakhir saya melihat buku tersebut uh, second change adalah panduan untuk memahami e, bagaimana masa lalu akan membentuk e, masa depan teman-teman dan bagaimana Anda dapat menggunakan alat dan wawasan di era informasi ini untuk apa? menciptakan sebuah awal yang baru. Jadi buku ini adalah Panduan untuk menghadapi akan bahaya krisis di sekitar teman-teman. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan serta langkah-langkah dan kiat-kiat untuk memanfaatkan sebuah peluang yang ada teman-teman. Itulah sedikit gambaran tentang buku ini. Dan buku ini sangat menarik untuk teman-teman baca. Dan sekaligus juga menjadi uh, untuk menambah wawasan teman-teman dan melangkah lebih lanjut dalam uh, memanfaatkan sebuah waktu dan melihat kembali masa lalu dan membentuk akan sebuah masa depan teman-teman dan kenapa saya bilang masa depan teman-teman itu adalah ada di tangan teman-teman sendiri sebagai pembaca buku ini buku ini diterbitkan di tahun 2015 dan uh, edisi pertama dan penerbit buku ini adalah Ratap Publishing LLC. Nah, buku ini dicetak dalam bahasa Inggris dan mungkin saja, teman-teman, ini tanak kutip. Mungkin saja teman-teman bisa menemukan buku oh, dalam bahasa Indonesia karena nah, buku beberapa buku dari Robert Iosaki sudah banyak beredar dan juga sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Teman -teman. Dan kebetulan buku yang saya baca adalah buku itu dan berbahasa Inggris oke okay, terima kasih uh, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman -teman, agar channel ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menambah wawasan dan uh, pola pikir teman-teman untuk melangkah dan melihat dan menatap masa depan yang lebih cerah terima kasih Salam sobat akademis